Halo sahabat Nomad Studio, perkenalkan nama saya Meliana. Dalam playlist ini kita sedang mempelajari materi introduction to cloud yang kedua dan di video ini kita akan mengerjakan lab 8 using AI for text analysis. Di lab ini kita akan menggunakan Amazon Comprehend untuk melakukan sentiment analysis untuk solusi AI. Kita akan menganalisis 3 resensi buku yang berbeda untuk menentukan buku mana yang akan dibeli. Lab ini membutuhkan waktu kurang lebih 50 menit untuk menyelesaikannya. Yuk kita mulai kerjakan labnya Pertama kita akan menekan tombol start lab. Menunggu warna kuning ini berubah menjadi hijau sehingga kita bisa masuk ke AWS Management Console. Baik, kita akan klik tulisan AWS ini. Kita akan masuk ke AWS Management Console. Kita akan mengerjakan tas yang pertama, Analyze Sentiment for the First Book Review. Jadi di tas ini kita akan menggunakan sentiment analysis feature dari Amazon Comprehend untuk menentukan apakah sebuah ulasan ini positif atau negatif. Caranya kita ke menu service, kemudian mencari machine learning, pilih Amazon Comprehend, kemudian kita klik launch Amazon Comprehend. Kita perlu menginput teks yang ada di langkah 6, ke bagian ini. Kita bisa clear text dulu, kemudian kita copy-paste ke sini. Lalu kita klik analyze. Kemudian kita klik sentiment. Tab ini menampilkan analisis untuk review pertama. Di sini sentiment negatif memiliki nilai tertinggi, sehingga hasilnya menunjukkan bahwa ini adalah ulasan negatif. Selanjutnya kita akan mengerjakan tas 2, Analyze Sentiment for the Second Book Review. Kita akan mengulang tasnya. kita coba clear text, kemudian inputkan teks yang ada di langkah 9, lalu kita klik Analyze. Second review ini berbeda dengan yang pertama, kita lihat di sini hasilnya menunjukkan bahwa ini adalah review positif. Kalau tadi yang pertama review negatif. Selanjutnya kita akan mengerjakan tas 3. Kita akan melihat entitas yang terdeteksi dalam ulasan. Jadi tadi di sini sudah terlihat ada entitasnya. Di tab ini ada nama-nama unik yang terdeteksi untuk real world object. Seperti orang, tempat, atau objek. Nah, fitur ini bermanfaat untuk memindai kumpulan teks yang besar untuk mengidentifikasi entitas yang paling umum dengan cepat. Informasi ini mungkin berguna untuk pencarian cerdas atau membantu mengkategorikan artikel dan dokumen untuk konten personalization. Dalam short review ini, ada dua entitas yang terdeteksi, yaitu person dan location. Doe ini adalah type-nya person, kemudian Paris dan Barcelona type-nya adalah location. Confidence score-nya menunjukkan bahwa Amazon Comprehend 99% yakin dengan identifikasi entitas ini. Selanjutnya, kita akan mengerjakan tas 4. Kita masuk ke bagian di untuk melihat frasa kunci yang terdeteksi dalam ulasan. Amazon Comprehend menemukan frasa kunci seperti such a beautiful book dan lain-lain, a perfect home karena ini ulasan singkat dan sederhana, tidak ada frasa kunci yang muncul lebih dari satu kali. Selanjutnya kita akan mengerjakan tas 5. Ini adalah Analyze the third review. Kita akan kembali mengulang langkah yang tadi. Kita perlu ke Amazon Comprehend, Launch Amazon Comprehend. Kemudian ini Clear Text. Kita inputkan teksnya di sini. Lalu kita klik Analyze. Kita ke Tab Sentiment. Nah, ini sama seperti ulasan kedua, ini ulasan positif. Berdasarkan hasil ini mungkin kita akan membeli buku kedua atau buku ketiga. Kita dapat menggunakan Amazon Comprehend untuk menganalisis teks dan menggunakan hasilnya dalam berbagai aplikasi termasuk aplikasi suara pelanggan, pencarian dokumen terdas dan personalisasi konten untuk aplikasi web. Demikianlah pembahasan untuk lab 8 ini. Jangan lupa ketika teman-teman sudah selesai menggunakan labnya, kita klik end lab, klik yes.